Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jemaah yang beramati Allah saya doakan bapak ibu semuanya Allah angkat kesusahannya, kesempitannya kemiskinannya dan Allah angkat penyakitnya dengan cara ajaib karena hidup kita ajaib Amin bapak ibu yang beramati Allah cara menarik rezeki dasar dengan cara Allah hanya lima menit saja hanya lima menit saja. Ya, enggak lebih Jika Bapak Ibu suka melakukan hal ini Dimanapun, kapanpun Maka Ibu akan menjadi magnet rezeki, magnet uang Contohnya, ketika Bapak Ibu bangun tidur Maka doalah Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad Muliakanlah umat Nabi Muhammad Kayakanlah umat Nabi Muhammad Gitu Pokoknya Saudara-saudara Bapak Ibu Siapapun yang Bapak Ibu ingat Semua umat Nabi Muhammad Muliakanlah Semua kaum muslimin dan muslimat Muliakanlah, kayakanlah, bahagiakanlah Selamatkanlah Kira-kira begitu Lalu ketika Bapak Ibu mau tidur Lakukan hal yang sama Mohonkan ampun untuk saudara kita semuanya Kan sama muslim kita saudara Semuanya ampunilah mereka semua ya Rob Kaum muslimin dan muslimat Muliakanlah Kayakanlah, bahagiakanlah, sehatkanlah dunia akhirat Begitu Bapak Ibu Lalu ketika Bapak Ibu keluar dari rumah Siapapun yang Bapak Ibu lihat, siapapun Entah itu orang susah, entah itu orang buruk Orang yang menurut, menurut manusia buruk, suka joling gitu Bagi kita nggak ada yang buruk, semuanya baik Bagi kita nggak ada yang buruk, semuanya baik Yang buruk itu siapa sih? Diri kita sendiri, yang hina siapa sih? diri kita sendiri, kita yang salah orang lain orang lain yang benar maka bapak ibu ketika keluar rumah sampaikanlah energi positif itu siapapun yang ibu lihat bapak lihat dengan telinga ataupun mata katakanlah ya Allah muliakanlah semua orang yang aku lihat aku dengar muliakanlah berikanlah kemuliaan kejayaan ketinggian kekayaan kebahagiaan dunia akhirat gitu terus bapak ibu ke pun melihat orang susah doakan yang bagus-bagus melihat -bagus. orang yang Bagus yang kaya, yang berkah, doakan yang bagus-bagus, maka ibu akan menjadi magnet uang, magnet rezeki. Karena apa? Apapun yang kita sampaikan, energi itu nggak bisa dihapus. Energi itu nggak bisa dihapus. Diha energi itu hanya bisa diciptakan, nggak bisa dihapus. Diha Dan energi itu akan kembali kepada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Misalnya kita ngomong positif, ya Allah, muliakanlah mereka bahagia mereka itu namanya energi bapak ibu maka ketika kita menyampaikan energi positif kepada siapapun yang dilihat dari hp dari apapun itu maka itu akan kembali kepada kita kan kebanyakan kalau melihat sesuatu yang nggak baik omongannya gimana Omongannya nggak baik. Nah, jadi makanya akan datang kepada diri kita yang nggak baik. Kalau kita melihat sesuatu yang jelek-jelek, kita ngomongnya yang bagus-bagus. Ya Allah, ampunlah mereka, muliakanlah mereka, bahagiakanlah mereka, sehatkanlah mereka. Maka apa yang terjadi? Itu akan kembali kepada keluarga kita. Akan kembali ke keluarga kita positif, seperti apa yang kita sampaikan. Maka, keluar rumah, siapapun doakan yang bagus-bagus, dimanapun, maka, Bapak Ibu akan menjadi magnet rezeki. Rezeki itu kan keluarga sakinah mawadah warohma, anak istri keluarga suami semuanya itu rezeki. Kesehatan rezeki, kebaikan-kebaikan yang banyak itu rezeki. Iman itu rezeki. Kita dimudahkan untuk bisa sholat, bisa sholawat, bisa sedekah, bisa melakukan amal soleh. Itulah rezeki yang terbesar dari allah. Mau bukti? Praktekkan ilmu ini. Ini ilmu positif. Siapapun yang dilihat, katakanlah baik-baik-baik begitu insya Allah. Semangat untuk mengamalkannya, untuk menggapai Ridho Allah. Salam.